hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku mau buat lele crispy yang super enak banget penasaran bahannya apa saja dan gimana cara buatnya, tonton terus ya video aku sampai dengan selesai tapi sebelumnya jangan lupa tekan tanda subscribe dan tanda loncengnya ya Bahan-bahannya 3 sendok makan tepung maizena, Setengah sendok makan kunyit bubuk 1 sendok teh ketumbar bubuk 1 sendok teh lada bubuk setengah sendok makan garam setengah sendok teh kaldu bubuk dua sendok makan tepung serbaguna satu sendok makan tepung beras Sendok makan tepung terigu dan 1 kg ikan lele. Oke, sekarang cara membuatnya ya. Pertama, aku siapkan wadah, masukkan tepung serbaguna, kemudian tepung terigu, tepung maizena, dan tepung beras ya. Kemudian... Aduk-aduk menjadi satu, ya, Bunda, sampai benar-benar rata. Kemudian, semua bumbu lada bubuk, kunyit, ketumbar, garam, dan juga kaldu bubuk diaduk menjadi satu ke dalam wadah, dan kita cemplungkan ikan neleknya ya, seperti ini, diaduk-aduk. Setelah itu ikan lele yang sudah dilumuri bumbu-bumbu tadi kemudian kita baluri menggunakan tepung terigunya ya seperti ini aduk-aduk sampai benar-benar rata ya bunda oh ya, untuk resep yang lebih jelas atau lebih lengkap aku tulis di kotak deskripsi ya bunda bunda tinggal cek di bawah judul ikan lele crispy ini benar-benar enak loh bunda jika bunda bosan dengan bumbu biasa kemudian digoreng saja ini sangat recommended banget. Bunda bisa cobain di rumah, ya. Anak-anakku di rumah, setelah lele digoreng seperti ini, makannya semakin lahap, loh, Bun. Jika sudah seperti ini, diamkan terlebih dahulu ya bunda selama 5 atau 10 menit Agar semua bumbunya menyerap ke dalam ikan naleknya ya bunda agar lebih enak Kemudian aku akan menggorengnya ya bunda Minyaknya aku panaskan terlebih dahulu Jika sudah panas, aku masukkan ikannya ya seperti ini jika ikannya sudah masuk semua ke dalam minyak gunakan api sedang saja ya bunda untuk menggorengnya agar matangnya sampai ke dalam ya bunda Setelah menguning, disini ikannya akan aku balik, ya, Bunda, dengan perlahan. Di sini, aku akan menggoreng ikan crispy -nya sedikit kering, ya, Bunda, agar lebih kriuk banget jika dimakan. Ini sudah matang ya bunda Kemudian aku angkat dan aku tiriskan ya Ini dia bunda hasilnya Ikan lele crispy ini enaknya Makannya pakai nasi hangat ya bunda Apalagi pakai sambal terasi dan lalapan Hmm enak banget Kebayangkan rasanya Gimana mudah banget kan cara buatnya Terima kasih sudah menonton video aku sampai dengan selesai Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh